Hai hai hai Hukum rimba adalah hukum yang menyatakan siapa yang menang atau yang kuat Maka dialah yang berkuasa Istilah ini diambil dari kondisi nyata yang sering terjadi di alam liar Seperti yang diketahui Hewan pemakan daging alias karnivora adalah yang paling berkuasa di hutan Hewan karnivora akan memangsa hewan lain yang lebih lemah darinya Namun sebaliknya hewan yang lemah tidak berani mengusik hewan yang lebih kuat darinya Hal tersebut wajar karena memang untuk bertahan hidup, hewan karnivora ini mengandalkan kemampuannya untuk memburu hewan lain seperti yang biasa dilakukan oleh harimau. Cara berburu harimau antara spesies satu dengan lainnya memang sama, yaitu menyerang dari arah belakang mangsa. Biasanya harimau akan menerkam bagian leher agar memudahkan mereka untuk membunuh mangsanya dengan cepat. Namun tidak semua hewan di hutan jadi mangsa buruan harimau, contohnya seperti burung yang bisa terbang. Meski dikenal dengan perenang handal, namun harimau tidak pandai memanjat pohon-pohon tinggi. Selain itu ternyata harimau juga lebih memilih mangsa yang mudah ditumbangkan. Hal tersebut pernah terlihat di sebuah kejadian di Taman Nasional India. Seorang pemandu dari Taman Nasional Kanha di Madhya Pradesh merekam sebuah video langka di mana seekor harimau benggala yang akan membunuh seekor gaur muda.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 Dalam video tersebut terlihat seekor harimau yang ganas menerkam bison gaur india yang terluka. Sementara bison besar lainnya hanya diam melihatnya saja. Bison muda itu mencoba sekuat tenaga untuk menyelamatkan dirinya dari cengkraman harimau. Namun sayangnya bison lainnya akhirnya malah menyakiti bison muda yang terluka itu. Dapat dilihat dalam video tersebut harimau yang nampaknya sudah sangat lapar itu mencengkram leher bison muda yang terluka. Gaur atau yang dikenal sebagai Bison India ini juga tergolong salah satu mamalia darah terbesar yang masih hidup. Ia memiliki perawakan yang kokoh dengan otot besar di tubuhnya, leher yang pendek, kepala yang besar, dan dua tanduk yang menjadi salah satu kelebihan gaur dibandingkan spesies sapi lainnya. Karena memiliki tubuh yang besar dan berotot, sapi gaur juga dijuluki Hercules. Soal bobotnya sendiri, seekor gaur bisa memiliki berat antara 650 kg hingga satu setengah ton. Dan panjangnya bisa mencapai 165 hingga 220 cm. Bahkan gaur jantan memiliki tubuh yang seperempat lebih besar dibandingkan betina. Gak heran jika hewan yang sangat besar dan kuat ini sangat sulit untuk dijatuhkan. Oleh karena itu predator buah seperti harimau yang ada di video tadi, biasanya mengincar hewan yang sakit atau terluka dan anak sapi yang masih muda. Populasi gaur juga telah menyusut lebih dari 80% dalam 100 tahun terakhir. Gaur memang banyak diburu sebagai bahan makanan, produk obat-obatan dan tanduk mereka untuk dikoleksi. Dari penurunan populasi sebanyak itu, heran jika gaur sudah masuk ke dalam daftar merah IUCN,